Tolong jangan ditutup Dengarkan aku dulu Jangan ditutup Aku mohon, tunggu, tunggu, tunggu Sudah, kenapa menangis? Ada apa? Kau bicaralah dengan ayah Minta ayah untuk mengembalikan serah-serahan Karena orang tua Premal Membatalkan pernikahan Kenapa? Kenapa mereka batalkan? Entahlah Mereka tidak memberitahu alasannya Aku akan bicara pada mereka Lakukan saja Apa yang aku minta Jangan pura-pura peduli padaku Aku jadi kesal Pergi dari sini dan beritahu pada ayah dan ibu Kau jangan khawatir sudah Kau sangat mencintai Premal kan Dewa tidak akan mengecewakanmu Bahkan akan memberimu lebih Kau Aku tidak mau yang lain Tidak mau Aku hanya memikirkan kehormatan dan martabat ayah dan ibu. tapi aku tahu jalan keluar dari masalah ini. pergi pergi dari sini. aku akan bicara dengan ayah dan ibu Premal, ya. kau mau bicara dengan mereka? Dengar. Lakukan saja apa yang kau minta. Pergi. Belum aku tahu yang sebenarnya tidak ada gunanya bicara dengan ibu dan ayah Mereka akan khawatir tanpa sebab Apa masalahnya? Sudah, kenapa sudah mengatakan kehormatan ayah dan ibu Dan dia punya jalan keluar dari masalahnya yang dia pikirkan aku takut sekali Pikirkan kehormatan dan martabat. Sudah buka pintunya Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah buka pintunya mau tidur Chris Chris aku butuh bantuanmu ada apa sudah tidak mau membuka pintu kamarnya aku takut ada apa-apa dengannya oke ayo kita terpaksa dobrak pintunya semoga ibu dan ayah tidak terbangun Kenapa? Dia masih hidup, jangan takut Sudah, apa yang kau lakukan sudah? Sudah bangun Sudah Jangan takut, aku tahu harus berbuat. Sebelum racun memasuki aliran darah, kita harus mengeluarkannya dari tubuhnya Aku enggan memberitahumu Tapi Sudah Sudah Hamil Apa yang sudah dia lakukan Dengar, bukannya aku berpikiran sempit Tapi kurasa jalan keluar dan terbaik adalah untuk bisa menikahkan sudah secepat mungkin sekarang Usia janin sekarang tiga bulan Kamilanya akan segera terlihat nanti